Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini ada postingan sebuah kalimat komentar, ini tentunya mendukung Bunda Lesti. Namun postingan kalimat komentar ini persahabat ya kabarnya ini dari fans genre pop, bukan dari dangdut persahabat ya. Kita lihat kalimat komentarnya The Next Lesti George cemerlang karirnya loyal fans-fansnya, Masya Allah. Ada juga persahabat. Ada komentar lain, semoga bisa solid, kayak fanbase-nya Lesti yang selalu solid dukung Lesti dan semoga kita bisa solid mengantarkan minimal masuk Grand Final. Amin. The next Lesti Kejora, selalu kami mendukungmu dan menjadi garda terdepan dari kaum Zeli. Ini kalimat komentar dari genre Pop yang mendukung sekali Bunda Lesti Kejora. Tentunya, persahabat, kita makin bangga. Fanbase Leslar ini selalu menjadi patokan dan menjadi panutan oleh fanbase lain persahabatnya, ini luar biasa. Kita lihat kalimat caption panjang yang ditulis oleh akun Saras Didi. Masya Allah Komentar di atas itu fans dari genre pop khususnya Idol12. Jujur, gue speechless sih karena mereka justru menjadikan fans genre dangdut khususnya fans Lesti untuk menjadi patokan mendukung idolanya. Masya Allah Bunda Lesti kejora fansmu memang luar biasa. Kualitas dan kredibilitas sudah tidak diragukan lagi. Mau sebanyak apapun yang ingin menjatuhkanmu, kualitas yang ada di dirimu tidak akan pernah membiarkan hal itu. Buat kalian yang selalu mendukung Lesti tanpa batas, loyalitas kalian tanpa batas, Mendukungnya tanpa batas dan tanpa ikut campur urusan rumah tangganya Kalian hebat dan semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Fruit of you, Lesti Kejora dan Alvin base Wow, Masya Allah Kita juga bersahabat ya pasti yang bangga Menjadi bagian dari Les Lovers yang begitu kompak dan solidnya Mendukung apapun itu buat idola yang luar biasa Seperti Lesti dan Rizky Billar. Komentar pun begitu banyak persahabat diberikan Diantarnya dari akun indah, underscore 171 Jujur ya, sumpah aku lebih suka fans dari genre pop Kalau ada award gak julid, kalau sama genre astagfirullah Mereka mikirnya gimana mau jatuhin saingannya, tuh persahabat Ada juga persahabat, tanggapan dari akun instagram syafira6767 Kata siapa nggak julid mbak, kalau ada award anak pop juga kadang julid kok kayak fans L sama T, tapi nggak separah anak-anak dangdut sih yang ingin jatuhin Lesti sejatuh-jatuhnya. Banyak sekali persahabat ya, yang ingin sekali menjatuhkan Lesti, namun dengan mengkompakan fans yang luar biasa menjadi garda terdepan, begitu kuatnya luar biasa, kita makin bangga mudah-mudahan dukungan semakin banyak lagi dari orang baik, orang tulus yang support Lesti Rizky Bila. Amin. Kemudian juga persahabat berikutnya Kita lihat di pangsaingannya Bibi Indi 4 jam yang lalu Suasana di Cianjur Keluarga besar Lesti Kejora sudah berada di Cianjur semuanya Persahabat ya, begitu ramai Diperlihatkan oleh Bibi Indi Suasana Cianjur hari ini Persahabat ya, begitu ramai Luar biasa Masya Allah, kita tentunya selalu menunggu Kejutan dari idola kesayangan Akan liburan Atau akan lebaran di mana? Di Cianjur atau di Jakarta dan Atau di Medan kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan mereka sehat. Dan selalu memberikan kebahagiaan buat kita semuanya. Kemudian juga persahabat selanjutnya, kita lihat momen BBL saat disuapin oleh Bunda Lesti. Ini ada di vlognya Leslie Entertainment. Kalian lihat nggak sih? BBL itu sweet banget. Baunya kalau pegangan tangan itu bertiga persahabat ya. Aduh, Masya Allah. Memang dari bayi sudah tidak pernah berubah manisnya. Lihat deh, tangan. BBL Menyatukan tangan Lesti Rizky Bilar Aduh Masya Allah ini anak luar biasa bener benar pintar Makin hari makin ganteng Makin mengemaskan makin soleh Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan Kedua orang tua Amin. Komentar pun beragam banget diberikan persaba Di unggahan ini di antaranya persaba dari akun keberkahan 32 Benar Sama saling tatapnya mereka tuh udah Nurun ke abang juga Sweet Mereka bertiga deh katanya itu Masya Allah ada juga dari Mom dan Alans, disitu mengatakan di kalimat komentar, Masya Allah, pertama lihat di vlognya langsung mikir, ini anak masih kecil tapi begitu hangat dan lihat Abang Fatih ngeraih tangan pandanya, mungkin merasa ada kenyamanan lewat genggaman pandanya. Sehat-sehatnya kalian, banyak yang ikut sedih kalau lihat salah satu dari kalian ada yang sakit, doakan yang terbaik. Semoga leslar selalu, selalu sehat dan kita juga semuanya sehat bahagia. Dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Kemudian juga persahabat, selanjutnya kita lihat ya Momen saat Lesti dan Bilar di studio rekaman Membuat kita pun penasaran untuk lagu terbarunya Leslar yang akan dirilis persahabat ya Ini kejutan untuk warga Konoha Hanya bisa mendoakan semoga karyanya selalu booming, trending, dan diminati oleh banyak orang ini doa yang luar biasa yang selalu kita berikan untuk Lester family Dan mudah-mudahan juga Buda Lesti bisa memborong piala penghargaan Di ajang SJTV Music Award 2023 Dukungan penuh tanpa batas dari orang-orang baik Pastinya selalu banyak bismillah optimis dan yakin menang kita juga masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana persahabat terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti, dan Rizky Pilar. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang Minu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.